Bismillah Agama Islam bukan hanya agama rasional tetapi juga agama unik sehingga banyak menarik perhatian pemeluk agama lain. Berikut ini beberapa fakta sejarah maupun fakta ilmiahnya. Satu, Nama Muhammad, adalah nama yang paling populer di seluruh dunia, walaupun salah Mohamed, Muhammad, dan lain-lain. Dan menempati urutan nomor 2 di negara Inggris untuk nama bayi laki-laki, urutan pertama ditempati oleh nama, Jack. 2. Albania merupakan negara satu-satunya di benua Eropa yang 90% penduduknya beragama Islam. 3. Kata-kata berikut ini diserap dari bahasa Arab, Algebra, zero, cotton, sofa, rice, candi, saffron, balkoni, bahkan, alkohol, juga berasal dari bahasa Arab, alkohol, yang mempunyai arti bubuk. 4. Beberapa ayat di dalam Al-Quran menggambarkan pentingnya persamaan hak antara pria dan wanita, secara perhitungan matematik. Kata pria, dan wanita, di dalam Al-Quran sama-sama berjumlah 24. 5. Tidak ada apa-apa di dalam kabah. 6. Islam merupakan agama yang pertumbuhannya paling cepat di dunia menurut banyak sumber, diperkirakan akan menjadi agama nomor satu pada tahun 2030. 7. Umat Hindu percaya bahwa di dalam Ka'bah ada salah satu dari Tuhan mereka yang bernama, Lingam. 8. Nabi Muhammad alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji hanya satu kali dalam hidupnya. 9. Jikalau sekarang Al-Quran dihancurkan, maka versi Arab dari Al-Quran akan segera di oleh jutaan muslim. Yang disebut hufas yang telah menghafalkan kata-kata di dalam Al-Quran dari mulai awal sampai dengan akhir ayat. 10. Nama original dari kota suci Madinah adalah, Yastrip.